Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Ibu Kali ini masih setia untuk belajar bersama Berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya ingin membantu Bapak Ibu Calon Guru P3K tahun 2002 Dalam menuliskan daftar hidup di kolom deskripsi diri Untuk itu, marilah kita ikuti video tutorial ini Mulai dari awal sampai akhir Semoga dapat menjadikan bahan referensi bagi Bapak Ibu Untuk mengisi daftar deskripsi diri Saat pendaftaran P3K Guru Tahun 2022 Yang perlu diperhatikan dalam menuliskan dalam deskripsi diri yang pertama adalah menuliskan identitas diri dalam menuliskan identitas diri itu meliputi nama lengkap tempat dan tanggal lahir jadi mulai nama lengkap tempat dan tanggal lahir sebagai contoh ini misalnya nama saya Ahmad Muhyimin lahir di Blora Tanggal 12 Juli tahun 1990, saya itu, bisa dilengkapi juga dengan kata-kata yang lain. Ini hanya sebagai contoh. Jadi yang pertama adalah menuliskan identitas diri yang meliputi nama, tempat, dan tanggal lahir. Kemudian, sedangkan ureanya nanti ini bisa menguraikan sendiri sesuai dengan imajinasi dari bapak ibu sehingga antara satu orang dengan orang lain akan berbeda dalam membuat kalimat. itu yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama adalah menuliskan identitas diri yang kedua menjabarkan tentang sekolah yang ditempati mengajar meliputi nama sekolah berapa lama mengajar apa saja kontribusi Bapak Ibu yang sudah diberikan pada sekolah kita ini Serta prestasi-prestasi yang pernah diraihnya ini Jadi menjabarkan segala sesuatu tentang sekolah kita Di mana sekolah Bapak Ibu Guru dalam mengajar sebagai guru honorer Ataupun sebagai guru eh, tidak tetap di sekolah tersebut ini saya coba memberikan contoh Ini contoh sedikit Misalnya ini Setelah lulus kuliah Saya mengabdikan diri di SDN 5 Karang, Kecamatan Bogorjo Sampai saat ini saya sudah menjadi GTT selama 3 tahun Misalnya ini 3 tahun Boleh juga ini bisa ditulis Misalnya selama 13 tahun juga boleh Sesuaikan dengan kondisi bapak ibu semuanya jadi orang tiap-tiap orang dalam mendeskripsikan itu berbeda-beda sesuai dengan imajinasi, sesuai keadaan yang dialami Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan gaji yang pas-pasan namun saya tetap bisa mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa ini dibuktikan selama 3 tahun, kalau ini 3 tahun. Kalau misalnya ini sudah 13 tahun, 13 tahun di SDN 5 Karang selalu menjadi juara. Itu misalnya seperti itu. Jadi yang perlu diketahui, yang pertama tadi adalah menulis identitas diri, yang kedua adalah menceritakan keadaan sekolah kita, yaitu meliputi nama sekolah, ingat-ingat, meliputi nama sekolah, terus sudah berapa lama dalam mengajar, bagi KTT-nya, terus apa saja kontribusinya, sehingga sampai menjadi prestasi di sekolah itu nah ini yang perlu diceritakan sudah jelas kita lanjut yang perlu kita uraikan dalam mendeskripsikan yang ketiga jangan lupa sampaikan hubungan bagaimana hubunganmu dengan para siswa dan guru yang lain jadi ini jangan lupa hubungan anak-anak dengan guru atau dengan tenaga yang lainnya Misalnya penjaga ya, Penjaga nah, Ini kita harus mengadakan hubungan baik Jangan lupa sampaikan bagaimana hubunganmu nah, Ini hubungan kerja Dengan siswa Dan guru Serta penjaga Atau mungkin tenaga administrasi lainnya Oke, contoh, selama mengajar di SD Nima Garang, hubungan anak didik dengan saya sangat baik. Saya berusaha menciptakan suasana mengajar yang menyenangkan. Mengajar tema sesuai dengan karakteristik anak, sehingga anak didik merasa nyaman dan dalam belajar. Begitu pula hubungan dengan kepala sekolah, guru, penjaga, dan tenaga administrasi lainnya, saya selalu berkolaborasi dalam segala hal terkait dengan kemajuan sekolah. Misalnya seperti ini. Jadi ceritakan hubungan Bapak-Ibu dengan penjaga kepala sekolah, guru lain, dan tenaga administrasi lain, serta yang sangat penting adalah dengan hubungan anak didik. Jadi hubungan dengan anak didik. Ini yang ketiga. Yang perlu diceritakan lagi dalam deskripsi adalah yang keempat ini. Selain itu, bagaimana hubunganmu dengan bermasyarakat dalam masyarakat? Misalnya, keaktifan dalam organisasi masyarakat, keikutsertaan dalam kegiatan bermasyarakat, dan bentuk kontribusi lain yang sudah diberikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, hubungan dengan masyarakat. Yaitu, mulai keaktifan, organisasi, serta kontribusi yang sudah diberikan. Jadi tidak hanya kita bekerja di sekolah saja, namun kita harus hubungan baik dengan masyarakat. Misalnya, kita beri contoh. Dalam bermasyarakat, saya juga memberikan kontribusi saya untuk daerah setempat. Saya selalu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam organisasi masyarakat. Atau ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ini sebagai contoh berdiri. Mungkin ada yang lain lagi, misalnya saya di masyarakat eh, diberi kemanat, diberi amanat untuk menjabat sebagai Ketua RT atau Ketua RW atau sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk kontribusi Bapak-Ibu Guru di dalam hubungannya dengan daerah setempat. Juga diceritakan. Yang kelima, Tambahkan hal lain yang bernilai positif dan bisa menjadi inspirasi sesuai kenyataan yang pernah kamu lakukan. Jadi, kamu harus memberikan uh, nilai positif sehingga dapat menjadi inspirasi. sebagai contohnya adalah, yang saya rasakan selama menjadi guru di sini, ini sebagai contohnya. Saya merasa bahagia. Nah, ini positif dan tidak tertekan, semuanya saya jalankan dengan ikhlas. Saya dalam bertugas dapat menempatkan diri antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Jadi, dengan demikian, pemerintah itu nanti bisa menilai kita. Oh, berarti bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Sehingga apabila Bapak Ibu nanti diangkat sebagai tenaga P3K guru sehingga dapat menempatkan diri di tempat yang baru tadi dapat menjadikan contoh sebagai inspirasi sehingga menjadikan sekolah tersebut menjadikan menjadi sekolah yang lebih maju. Bapak Ibu, tak ulangi sekali lagi bahwa ini sebagai referensi saja yang perlu ditulis dalam deskripsi. Kita semak, yang pertama adalah menuliskan identitas diri. Yang kedua, menjabarkan atau menceritakan keadaan sekolah, meliputi nama sekolah, lama mengajar, dan kontribusi yang pernah diraih dalam sekolah tersebut. Yang ketiga adalah hubungan baik antara siswa, guru, dan tenaga administrasi. Yang keempat, ceritakan hubunganmu dengan masyarakat baik aktif dalam organisasi maupun kontribusi-kontribusi yang diberikan dalam masyarakat. Yang terakhir berilah nilai positif sehingga menjadi inspirasi sesuai kenyataan yang pernah kamu lakukan. Demikian sedikit tentang deskripsi yang diuraikan dalam penulisan pendaftaran PTKK guru. Namun yang perlu diketahui bahwa Penulisan ini nanti ada ukurannya yaitu 3.000 karakter. Maka kalau bisa usahakan maksimalkan dalam menuliskan deskripsi ini sampai 3.000 karakter. Jangan lupa memberikannya tulisan. Jangan mengulang-ulang kata-kata yang sama karena ini penulisan ini nanti otomatis sudah terhitung karakternya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan maturawn, terima kasih. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.